Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngaos ngaji obrolan zaman sekarang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kembali lagi bersama saya Hasan Mawardi. Pada sesi ini saya akan mengajak teman-teman melanjutkan pembicaraan tentang stres. Apa itu stres? Kemarin di sesi sebelumnya kita udah menyampaikan beberapa contoh penggunaan kata stres dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Kalau tidak ada Tuhan, mungkin saya udah stres. Saya hidup bersama dia, stresnya minta ampun. Apa itu stres? Ya. Saya akan merujuk ke kamus psikologi ya tentang definisi stres. Stres adalah satu keadaan tertekan baik secara fisik maupun secara psikologis. Jadi ada sesuatu yang menekan emosi kita yaitu stresor, penyebab-penyebab stres ya, kehilangan pekerjaan kehilangan tempat tinggal atau sesuatu yang kita miliki namun tidak semua hal menjadi stresor bagi semua orang. Kehilangan sesuatu bagi si A sangat memukul dan dia mengalami stres. Tapi bagi yang lain, mungkin biasa-biasa saja. Kalaupun mengalami stres, hanya stres ringan. Kenapa bisa demikian? Kehilangan seseorang yang kita cintai. Anak ditinggal oleh orang tuanya secara umum akan sangat terpukul, merasa sangat sedih karena ditinggal oleh orang yang dicintainya. Tapi tidak semuanya, ya. Ada orang yang senang, bahkan ketika orang tuanya meninggal karena akan mendapatkan tanah warisan. Ya, ada juga orang yang terpukul. Tapi dia tidak sampai stres, tidak sampai histeris, menangis, berlebihan. Kenapa? Karena orang ini menyadari bahwa kematian adalah sebuah takdir yang akan dialami oleh setiap orang. Dan apa yang sudah berlalu tidak akan pernah bisa diubah lagi. Sehisteris apapun Anda menangis ketika orang terdekat meninggal terlebih dahulu mendahului kita, tidak akan merubah keadaan. Ketika Anda ditolak lamaran di sebuah perusahaan, Anda ngamuk, Anda teriak, tidak akan merubah keadaan. Ada seseorang yang ditinggal oleh suaminya atau suami ditinggal oleh istrinya. Secara umum akan terpukul, akan sangat sedih, karena orang yang selama ini mendampingi hidup saya, pergi untuk selamanya. Tapi ternyata tidak semuanya, tidak semua suami merasa sedih ditinggal oleh istrinya. Bahkan bisa jadi sebaliknya. ya dia merasa senang karena bisa menikah lagi atau seorang istri karena tidak tahan ya atau karena ada hal-hal lain mungkin mengharapkan kematian suaminya. Jadi sesuatu yang secara umum menjadi stresor tidak berdampak sama pada semua orang. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuk stresornya, setiap orang pernah mengalami stres dan agar stres ini tidak berlanjut ke tahap yang lebih berat apalagi misalnya delusi, halusinasi dan gangguan-gangguan psikis yang lainnya Anda harus pergi ke seorang ahli dan seandainya memang betul-betul anda mengalami stres, ya? jangan pernah malu datang ke psikiater, datang ke psikolog. Di kita, budayanya masih cenderung malu-malu orang datang ke psikolog. Mungkin dia datang akan sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui orang lain. Karena kalau ketahuan, akan dibuling sebagai orang stres misalnya. ya. Sebetulnya kawan-kawan ngawas ngaji obrolan zaman sekarang yang dirahmati oleh Allah SWT Pergi ke psikater, pergi ke psikolog Itu sama seharusnya kondisinya, kebutuhannya dengan kita datang ke seorang dokter Ketika kita sakit, fisik kita tidak ada perasaan malu Kita datang ke rumah sakit, kita datang ke praktek dokter Demikian juga seharusnya ketika psikis kita yang sakit jangan pernah malu untuk datang ke psikolog dan psikiater sehingga gangguan-gangguan yang lain yang lebih berat tidak datang kepada Anda. Anda stres tapi objeknya jelas. Itu masih mending. Masih mudah untuk diselesaikannya. Mungkin Anda sendiri bisa menjadi psikiater, bisa menjadi psikolog, atau dokter bagi diri Anda sendiri. ya. Yang berat adalah Anda stres, tapi Anda tidak tahu apa penyebabnya. Ini yang jauh lebih berat. Ada sebagian orang karena tidak siap menerima kenyataan stres, stresnya dibiarkan, akhirnya mengalami gangguan, delusi, yaitu tidak siap menerima sebuah kenyataan. Seorang ibu mengharapkan sekali kelahiran anaknya, ternyata anaknya meninggal, dia tidak siap menerima kenyataan itu. Dan kemudian dia akan membawa bantal dan dianggap itu sebagai anaknya. Atau orang-orang yang mencalonkan menjadi anggota dewan tapi tidak lulus, mencalonkan, jadi tentara, jadi polisi, tidak lulus Tapi menganggap dirinya adalah seorang polisi Adalah seorang tentara Sehingga kemana-mana dia akan hormat Dia akan bawa kayu Dan itu dianggap sebagai senjatanya Orang lain mengatakan bahwa itu bukan senjata Akan ditolaknya Apalagi sampai pada halusinasi Yaitu menganggap bahwa ada bisikan-bisikan, menganggap bahwa mobil itu akan menabrak kita, menganggap bahwa kursi dan semua benda itu akan menghantam dia. Pohon, semuanya, akarnya akan mengejar, akan membelit kita. Ini tentu akan sangat berat sekali solusinya. Dan hanya para ahli yang bisa membantu Anda. Sayangilah diri Anda, dan terima kasih telah menonton channel ini. Semoga bermanfaat bagi saya dan juga bagi teman-teman semua. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, wa'allahu'l-mu'afiq ila'aqwamid-tariq, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.